jika kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, kenyamanan, kenikmatan, maka kunci yang pertama kata Allah, fokus baik-baik, perhatikan, ikutilah, temani, dempetin, ya, oleh kita sandingkan kehidupan kita itu, dengan golongan-golongan yang paling utama, dan mereka itu sebaik-baiknya model kehidupan, yang harus kita ikuti sampai di ikuti dengan dengan dekat sekali pola kehidupan mereka, Siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul. Taat. Makanya ayatnya dibuka dengan kalimat, Quran Surah keempat ayat 69, wa Siapa yang mau menaati Allah dan Rasul? Taati, taati, taati, taati. Ikuti, ikuti, ikuti, ikuti. Nah, model kehidupan yang taat kepada Allah itu, disebutkan oleh Al-Quran, ada empat golongan utama. Satu para Nabi ada al-anbiya anbiya ada Nabiin, an Nabiin. kalau anbiya beberapa nabi karena itu di surah al-anbiya tidak dikisahkan semua nabi tapi kalau Nabiin itu seluruh nabi dari nabi adam alaihi sampai nabi muhammad Shallallahu alaihi wasallam jadi Allah seakan memberikan pesan kepada kita kalau hidup kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin nikmat, di rumah tangga, di pekerjaan, di kehidupan sosial, ikuti pola hidup para Nabi. Makanya saat Anda sakit, ada contoh Nabi Ayub yang pernah sakit. Uwaz, fokus. Ada yang pernah sakit. Ya Allah, saya sakit kepala, sakit di kaki, sakit di tangan, ya sakit di kantong, ya sakit macam-macam nah begitu terkena penyakit fisik Allah turunkan pola kehidupan Nabi yang pernah sakit ada yang ringan-ringan seperti Nabi Ibrahim sakit bagaimana menikmati penyakit itu ini yang paling indah sakit tapi menikmatinya gitu kan kebanyakan orang sakit itu menghadirkan keluhan kan makanya dokter bertanya ketika pasien datang keluhannya apa pak keluhannya apa bu di ada orang sakit mengeluh tapi kalau anda paham rumus ini Sakit, tapi menikmati sakitnya. Tentang ada orang kelima terima sakit. Keluhannya apa? Oh, gak ada. Nikmat semuanya. Terus ngapain bapak kesini? Cuman buat kasih tahu aja. Orang semua sakit itu ditanya keluhan. Yang ini tidak menikmati sakitnya. Nabi Ibrahim sakit. Ketika sakit, Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idha mariltu fahuwa yashfin kalau saya sakit, pasti Allah sembuhkan gak ada keluhan Allah, engkau yang memberi saya makan engkau yang memberi saya minuman engkau yang menghidupkan saya engkau yang mewafatkan saya seperti engkau menyehatkan saya dengan makanan dan minuman saya sakit pun, pasti engkau sembuhkan gak ada keluhan yang keluhan yang dahsyat Nabi Ayub. ketika anda berkata itu kan penyakit biasa Ustaz. tapi saya ini kena jantung jantung, tapi kan masih hidup bu kematian itu tidak ada hubungan dengan jantung kematian itu dengan ajal ada orang gak sakit jantung pun kalau sudah tiba waktunya meninggal juga gitu tapi kan ginjal saya tidak berfungsi tapi kan mata ibu berfungsi Ya, tapi kan telinga bapak berfungsi lisan kita berfungsi maka ketika ada orang mengeluhkan penyakitnya Allah turunkan penyakit yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh seorang nabi yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah dialami oleh orang setelahnya. Supaya enggak ada yang mengeluh lagi. Ketika mengeluh Allah kemudian balikan. Ini aja nabi saya uji. Dia nggak mengeluh. Kamu bukan nabi kenapa mengeluh? Tapi kan dia nabi Allah. Diturunkan ayatnya. Kalau ada orang yang bukan nabi pun mengikuti amalannya. Maka saya akan berikan kenikmatan yang sama seperti dia mengalaminya Maka turunlah Quran surah ke-21 ayat 83-84 itu. Wa ayuba iznala rabbahu. Kata Allah, hey Saya akan buka kisah Ayyub Salam Supaya kalian belajar Ketika ia mulai bermohon kepada Allah Saat sakitnya mulai mengganggu Dia untuk ibadah Di saat sakitnya itu biasa, beliau nikmati aja Nikmati Salat ya salat, ibadah ya ibadah Gak ada keluhan, isinya bertanya Papa, kenapa nggak minta kepada Allah sembuhkan Kata suaminya Berapa lama kita sehat dan senang 20 tahun, berapa lama kita diuji dengan sakit dan begini? 7 tahun nanti aja, kalau sudah sakitnya sama dengan sehat, 20 tahun, baru saya minta kepada Allah saya malu, dikasih sehat 20 tahun, saya senang kenapa ketika dikasih sakit untuk ibadah selama baru tujuh tahun, sudah mengeluh, bukankah semuanya datang dari Allah untuk kita beribadah kepada Allah dikasih kaya 20 tahun, kita senang Diuji dengan fakir waktu tujuh tahun, sudah mengeluh. Saya malu nanti aja kalau ujiannya sudah serupa. Jadi bagi Nabi Ayub gak ada bedanya. Harta ada, gak ada harta, tetap ketaatan kepada Allah meningkat. Sakit dan sehat, gak ada bedanya bagi beliau. Sehat ujian untuk beramal sempurna, sakit untuk banyak istighfar. Bukankah ketika sakit ada peluang dosa kita diampuni? lah cara berpikir kita seperti Ayub Alaihi Salam diajarkan ini zikirnya. Apa jawabannya? Fastajabnah belum selesai sampai sini wa ketika Nabi Ayub Alaihissalam bersabar dengan penyakitnya beliau menikmatinya dan ketika mulai mengganggu penyakitnya untuk ibadah baru bermohon kepada Allah Ya Allah penyakit ini sudah menghambat saya untuk ibadah jadi minta minta sembuh itu bukan sekedar minta sehat supaya ibadahnya nggak keganggu di ketika sakit biasa saja ketika ibadah terganggu baru minta sembuh Tuh. ya Allah kaki saya sakit jangan kan kamu banyak yang sakit kaki ya Allah sakit di kaki ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa ke masjid berjamaah begitu caranya ya Allah kepala saya sakit banyak yang sakit kepala ya Allah penyakit di kepala ini sudah mulai mengganggu saya untuk khusyuk berpikir kepadamu Itu caranya jadi begitu anda menikmati itu untuk kepentingan ibadah Ditutup dengan kalimat abidin. Ini aku ingatkan untuk hamba-hambaku yang lain selain ayub. Jika kalian mengalami hal yang serupa Amalkan amalan seperti ayub merasakannya Nabi Anda berdagang Anda bisnis Anda bekerja Anda berdakwah Anda mengajar Apa anda kira akan mudah menyampaikan semua itu Belum tentu Kadang-kadang ada saingan Anda yang ikut tender mereka yang menang Padahal nggak ikutan sama sekali ada yang kemudian berusaha menyingkirkan, menyungkurkan. Ada yang mengajar juga kadang-kadang. Ada yang menyoal. Bukan cuma anda. Bahkan ada seorang nabi, namanya Yunus Aneisalam, berdakwah, bekerja dengan baik, disoal oleh orang sampai diusir dari kampung, masuk kemudian ke perahu, dilempar ditelanikan paus. Anda bayangkan? Anda masih hidup sampai sekarang beliau di dalam perut paus. Tapi kau masih bisa nikmat aja dzikir. Yeah. Baca ayatnya baca ayatnya 86 sampai 87-nya ini Tadinya gelisah nggak enak tuh. ditelan dalam perut ikan paus. Kira-kira tuh di dalam perut ikan paus itu, maaf ya, terang atau gelap? Dapat pernah masuk? Huh? pengap pengap atau atau nyaman ya, kita kebayang ya pasti pengap sempit pengap dalam perut ikan yang sangat besar itu sempit pengap tapi masih bisa berzikir kepada Allah Allah anta inni apa jawabannya fasta jabna Ya, jaina Perhatikan jawabannya. Tadi Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan paus. Tapi ketika dijawab doanya, jawabannya bukan mengeluarkan beliau dari perut ikan paus. Ya, kalau mau konsisten, fashtajabnya jaina Kami jawab doanya, kami bebaskan dia dari perut ikan itu kami keluarkan. Tapi yang terjadi adalah kalimatnya indah, wanat jaina humin Rom. Apa itu Rom? Rom itu awan gelap yang menaungi. Gelap. Tiba-tiba gelap. Bahasa Spanyolnya poek. <tuk> udah siang, masih siang, udah gelap. gelap. Fokus. Jadi ada Romam, ada Rom itu beda. Kalau Romam, itu awan teduh yang menaungi. Romam. Al-Baqarah 57. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Paling kiri sebelah bawah. Ayo, mana Qur'annya? Dia ada ghamam, ada gham. Kalau gham, itu awan gelap yang menaungi. Maksud ini bahasanya tinggi, bahasanya tinggi. Bukan awannya. Tapi suasana gelap yang mencekam. Kadang kalau orang sedang ngeliat awan gelap, siang-siang gelap. perasaannya bagaimana? Tidak enak ya? gak enak jalan gak enak perasaan gak enak yang dimaksudkan di sini bahasa kiasan ada orang yang mengalami situasi yang gelap bikin sesak seperti Nabi Yunus berada di perut ikan paus suasana gelap bikin sesak mungkin tidak harus masuk ke perut ikan anda ikut pekerjaan tiba-tiba dijaili oleh orang anda yang difitnah bukan gak gelap pulang-pulang siang tapi sudah longlay nyampe rumah nggak ada senyum ah huh? Anda yang ikut ujian, begitu mau wisuda, ada nilai yang hilang belum sampai, tiba-tiba gelap. Hah? Anda yang sudah mau lamaran, besok mau nikah, tiba-tiba pasangan berubah keputusan. <tuk> <tuk> <tuk> Seketiga akan gelap, ya Allah. Padahal situasi siang. Ya Allah, aku seperti tersambar halilintar. Padahal halilintar gak ada. Ya. Makanya kalimat Qur'annya indah. Allah tidak mengatakan perut ikan paus ya. Allah ingin mengatakan. Akan ada orang-orang hambaku, mungkin selain Yunus, yang mengalami situasi serupa dengan Yunus. Pekat, gelap, capek, lemah ya Allah. Walaupun tidak harus masuk ke perut ikan. Karena pekerjaan, karena di rumah tangga, karena di kampus, karena di kehidupan. Tapi Anda awalkan seperti Yunus, dalam suasana di perut ikan pun masih nikmat. La ilaha illa anta subhanaka indikuntum Perhatikan, begitu Anda mengamalkan zikir yang sama dan menikmatinya, wa kathalika nunjil mu'minin. Belum selesai kami selamatkan Yunus Alaihissalam dari Rom perut ikan. Wakadali nunjil mukminin. Kalau ada orang-orang beriman setelahnya mengalami situasi yang serupa, bahkan masuk ke perut ikan pun dia berpikir, saya selamatkan ketahuilah. Atau bukan perut ikan, perut rentenir, kredit yang belum lunas, riba yang belum tuntas, jilatan utang, ya? Yeah kehidupan rumah tangga masalah sosial minta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin uang belanja belum kunjung datang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin